Oke okay, kita coba nih ya Ini udah ada 9 jam ya Ini summon Summon kita nggak perlu ya Oke okay, kita coba ya Siap-siap nih ya Niat nyamuk gacha ya kan Malah dapet tape oh, Tuh, ini saja sampai 200 biji <laughs> Jarang gua disini Ini pun 385 Oke okay, please Swarts, swarts, swarts, swarts. So, swarts, so, swarts, so, swarts, swarts, swarts, okay, swarts. swarts, Joey. Siap, siap, Joey. Okay, please, swarts, swarts. Ayo, swarts, come on, swarts. Swarts, please. Ada akhirnya punya keo ternyata keo b nice lah ya dapat lagi? oh tidak mungkin kan dapat lagi ya kan hg bercanda cuy dapat lagi pula ya kan nah disini baru gacha apakah anda bercanda lagi? Mau bintang enam lagi. Waduh, ini kalau bintang enam lagi, habis tidaknya dapat baru ya? Betul, tidaknya dapat baru. Jangan bintang enam ya? Oh, bintang putih, bintang putih ya? hai hai, wah oh, ada email, email baru emlek kah? Wih, apa nih? Wah, dapat dari kals itu dapat sembako, Cuk. Muse sembako ini. apa nih? Kue ya. Ini kayaknya kue, Cuk. Ini kue Ini kue ya. Sandwich, macam sandwich. Ya, sembako. Bansos, bansos. Ini kue ya, cuy. Ada piringnya juga. Ini buat apa, aja? Buat hiasan. Bisa dimakan enggak? Ini apa nih, cuy? ini apa nih kekarung karung dapat ini dari kalsit hitan ini apa lagi buset banyaknya wala dari silver es apa nih makanan apa nih makanan apa ini ini semacam anu ya mutiara ya eh mutiara apa namanya itu yang makanan laut itu Oh tipe Potion tapi lebih keren apa namanya ini makanan laut itu yang bisa dimakan itu. Kayak kerang, ya. Yeah, makannya kerang, atau yang lain, ya. Wah wadah lagi, coy. Musik banyak nih. Ini dari lumen, wah, cross pun juga ngasih ya, crossnya. Terima kasih, cross. Oke, okay, berarti gua nggak dapat. Anu, ya, nggak dapat ini ya, berarti harus beli skinnya itu jangan pas di hari hari ini hari event berlangsung berarti sebelum-sebelumnya ya oke okay, oke okay, oke okay, siap jadikan pembelajaran soalnya gua kemarin beli skin crossnya itu sekarang pas eventnya apa event ini event si Ling. nanti itu kan riran anu ya eh? riran apa bane eh skin ini skin halloween pada saat itu pada saat Blamey sign Nanti Oh gacha penutupan live gacha bang set gacha terus <hah> Udah gacha mau gacha apa lagi Gacha apa Tadi dapat to tadi Wah. apa nih? Ini. tadi udah gacha. Ngecas satu kali lah ya. baca satu kali ya. Karena udah disebutin gacha tadi Ini. Kita coba nih. Oke. Dan let's Tahu-tahu dapat bintang 6 ya kan. Gacha. Oh, biru dah Atau habis ini <laughs> Warga beruang senang kegagalan anda ya. Sampai lima puluh lah ya Okey, bang, maaf, lihat ya, sama-sama Okey, biru Lima puluh Saya ternyata tangannya kayak gitu cok Baru tahu Gue sudah menuganya. Ini tadi iya kan uh, bintang apa namanya? Kan di awal itu entar gua record aja kali ya. Bisa dua jam gua record. Tadi itu ya. apa namanya? Gua kan uh, bilang ini kan di awal-awalnya ini kita tutup aja ya biar enggak enggak garong. Di awal-awal 10 kali pull itu kan dapat-dapat api. Di pull ke-20 Dapat api-api juga. Nah, gua bilang ini ke berikutnya, ini bakal nggak ngotak lagi. cuy sama juga, cuy. Ternyata sama. Terima kasih ya, pit. Atas apa namanya, saran buat gacanya ya? Oke, kita buka ya. Tadi gua tutup biar supaya meredakan kegaraman, cuy. Oke, okay, let's go. Apa ini dari chord? Das nian, das nian. desnien, to desnien, desnien, desnien, desnien, desnien, desnien, desnien, desnien, desnien, desnien, desnien, desnien, desnien, 51 lah oke okay, putih riset lah red up terus anjir bisa poten nih poten nih kalau dapat das nian gua beli ini skin Malah kan beli skinnya. Nah, skin nih skin dua ini eh cok <laughs> apa hubungannya BA aja, BA beda oh. apa hubungannya aja, BA dengan ACNIC malah bisa bersangkut paut ke BA <laughs> Saja, thanks bye bye